Kali ini kita akan belajar mengenai menentukan besar sudut suatu segitiga apabila sudutnya tidak diketahui. Misalnya diberikan satu segitiga siku-siku dan hanya diberitahukan eh, sisi miringnya misalnya 10 kemudian alfa lalu di sini adalah teta dan diketahui tangan alfa besar 3/4 nah bagaimana kita menghitung cos alfa dan sin alfa serta dari kondisi tersebut bagaimana kita menentukan os theta maupun sin theta yang ada hubungannya dengan menentukan keseimbangan benda tegar. nah definisi dari tangan adalah sin per os di dalam sin x itu adalah sumbu y dibagi sisi miring atau sisi vertikal dibagi sisi miring di dalam cos x atau cos ano itu terdapat sisi mendatar dibagi sisi miring jadi kalau suatu segitiga kita gambar yang x ini ini y ini adalah r berarti kesamaan dari gambar yang di atas alpha dan beta berarti tiga ini adalah isi dari y 4 itu adalah sisi dari X berarti R nya adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat yaitu nah, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat dengan akar 9 tambah 16 akar 25 berarti nilainya plus minus 5 jadi nah, kita ambil nilai positifnya berarti sisi miringnya adalah 5 dan Alfa karena eh alfa dan cos adalah x/r maka x-nya 4 per 5 dan sin yang mana sin adalah y/r di sini y-nya 3 berarti sin alfa adalah 3/5 tangan alfa 3/4 berarti di sini 3 di sini 4 nah kalau ini sudah diketahui berarti cos x yang berarti itu adalah x dibagi r untuk cos theta maksud saya berarti yang menjadi x nya tiga dan yang menjadi r nya adalah 10 nah ini karena ini nilainya kali dua nah jadi ini kita kalikan dua semua walaupun sebenarnya nilai dasarnya tidak berpengaruh tetap saja menjadi angka-angka seperti ini ini kalau ini kali dua ini kali dua ini sama artinya dengan delapan per sepuluh ini sama artinya dengan 6 per sepuluh nanti kalau x nya ini enam Uh, cos theta nya adalah 6 per 10 atau kalau diperkecil sama-sama dibagi 2 3 per 5 dan sin nya adalah y per R berarti 8 per 10 atau 4 per 5 nah bagaimana kalau segitiganya oba seperti ini kalau theta oba kita tangan theta adalah 4 per 3 oh berarti y nya disitu adalah 4 dan X adalah 3 berarti cos theta sama dengan 3 per 4 dan tiga komponennya sama. sama oh berarti sisi miringnya berarti sen theta nya adalah Y per R 4 per 5 bagaimana dengan uh, cos alpha cos alpha berarti yang sebenarnya menjadi sumbu Y untuk sumbu theta adalah sumbu X bagi uh, sudut alpha berarti Y-nya 4 dan sisi miringnya lima. Lalu, sin alfanya adalah 3 per lima untuk sumbu. Untuk sudut alfa, berarti yang x tadi ada di depan dan y tadi ada di samping. Pos samping, sin, demi. Pos, samping, Miring samping, sin Yeah. Demikian, saudara-saudara, mengantar -saudara untuk menentukan sudut di dalam pembelajaran mengenai ketimbangan benda tegar. Sampai jumpa pada video berikutnya.